ada di cafe Di Durian Universal. Masih di Bogor Ya Singa Korban tiktok nih disini Ya ini kita review ya Tadi di depan ada sih yang di atas Hujan disini Oh ada di atas Ke no. atasnya Kalau mau Bisa tapi kita pesan mejanya yang di bawah yang duduk ini dapurnya Nih lihat nih nih Ari komedi nih tuh dia juga bikin konten lagi saya, saya ajak nih sengaja saya ajak soro di sini. Soalnya saya pernah lihat di TikTok ini bagus di Jasinga arah jembatan itu di kali. Tuh, nih ntar kita review sama Pak Pikri. Eh eh eh. Nih, yang kolam ikannya bagus banget ya. Ada musolanya, musolanya di pojok no. bisa buat uh, sholat. Ada makanannya disediain. tuh oh, buram. Lagi pesan, makanan, minuman, BCA, Shopee, ayam yang bakar, mepes, apa aja nih? Kayaknya menunya komplit juga. Enggak Bapak apa pikirin pada ayat nih. Dia ya, punya situ Ha ha ha. Yeah. ini saya ini, ini saya berapa ini? Oh, <laughs> berarti saya belum ada nih makanannya. <laughs> kan jadi makan tinggal ini makanannya basi karena video ini makanannya basi bener-bener mana makanan empat kanasnya cuma satu kan pasalnya empat malu-maluin pernah nggak pernah kesini